Persembahan jargon SDN 1 Sinangkasi yang turut mendukung Keilani Goes to Thailand untuk tanggal 8 sampai dengan 20 Februari sebagai salah satu siswa yang mengikuti misi kebudayaan Indonesia dan Thailand dalam sebuah program Culture Exchange Festival 2023. Siap ya, siap ya, siap ya, dan